Kiamat. Di dalam Al-Quran dituliskan tentang hari kiamat Tujuannya adalah agar kita semua mengetahui bahwa setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan lain yang disebut akhirat Yaitu kehidupan yang lebih kekal Sehingga setiap orang bisa mempersiapkan diri dengan beribadah dan berbuat baik sebanyak-banyaknya Surah yang menyebutkan tentang hari kiamat diantaranya Surah al-Wakiyah ayat 1-6 Surah al-Hakoh Surah al Qiyamah Surah al-Khariah Surah surah itu mengingatkan setiap umat bahwa hari kiamat itu akan tiba. Untuk waktunya tidak ada seorang pun yang tahu kapan kejadiannya. Hal tersebut disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 6 sampai dengan 12. Yang artinya, dia bertanya, "Kapankah hari kiamat itu?" Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, serta matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Nama-nama Hari Kiamat Hari kiamat memiliki banyak nama, diantaranya... Hari akhir, hari pembalasan, hari keputusan, hari perhitungan, hari kebangkitan, dan hari kekekalan Surga dan Neraka Ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka salah satunya dalam surah ar Arrod ayat 35 yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai senantiasa berbuah dan teduh itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka dalam surah al qariah ayat 6-9 disebutkan tentang timbangan amal kebajikan yang artinya dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan ada orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Helia. Nama-nama surga yaitu surga Firdaus, surga Adn, surga Naim, surga Mawak, surga Dar as surga Dar Al-Mukomah, surga Makom Al-Amin, dan surga Hudiq. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang neraka sebagai siksaan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun nama-nama neraka yaitu neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Hawiyah, neraka Wail, neraka Syair, neraka Sakor, dan neraka Hutomah. Kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasulnya. Ada empat kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda, yaitu Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir pula yaitu Nabi Muhammad SAW.